yang baru dibanggakan pada malam pada kesempatan kali ini kita akan mengulangi lagi pelajaran tentang efek Doppler ada 3 kasus yang akan baru diajukan untuk Anda kerjakan melalui formulir yang bisa Anda unduh di masing-masing Google Classroom baik kita kembali mengenai efek Doppler. Bisa baca kurang jelas. Nah, jadi pada soal pertama ini ada seseorang sedang menunggu sebagai pengamat di bawah pohon. Nah, pada saat yang sama, ada kendaraan bergerak dengan cukup cepat. Cepatannya 20 meter per sekon. Kendaraan ini sambil membunyikan sesuatu, mungkin jualan roti atau apa, dengan frekuensi yang koheren, uh, yang bernilai 1250 Hz. Pada saat itu kecepatan bunyi di udara nilainya 340 meter per sekon. Nah, ketika sumber ini mendekat, di pengamat yang sedang berteduh di bawah pohon berapa menurut pengamat ini frekuensinya? Dan sumber ini juga perangsur-angsur menjauh sampai sana. Coba dikit. Nah masih membunyikan suara dan kecepatannya masih 20 meter per sekon pertanyaan yang kedua berapakah frekuensi menurut pengamat saat sumber ini menjauh nah itu anda jawab di nomor 1 kalau tadi sumbernya yang mendekat nah sekarang sumbernya diam sambil membunyikan dengan frekuensi tertentu nilainya 1250Hz juga kali ini seorang pengamat yang naik mobil tesla terbuka convertible bergerak dengan kecepatan 20 meter persekon mendekati sumber saat itu kecepatan rambat bunyi di udara 340 meter persekon berapakah menurut pengamat ini frekuensi yang didengarnya saat yang mendekat kemudian berangsur-angsur pengamat tadi juga menjauh dengan kecepatan yang sama 20 meter per second. Berapa frekuensi menurut pengamat itu sumber di sini saat dia bergerak menjauh? Soal ketiga Ada sumber Bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon Sambil Membunyikan Sesuatu yang Nilai frekuensinya 1500 hertz Saat itu cepat rambat bunyi Di udara 340 meter per sekon Nah pada saat yang sama Ada pengamat. Nah, naik mobil terbuka, Tesla bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon saat keduanya ini berpapasan berapakah frekuensi yang didengar oleh pengamat? saat itu keduanya saling mendekat nah, begitu keduanya ini saling berjauhan tugas anda selanjutnya adalah menentukan berapakah frekuensi yang didengar oleh pengamat saat keduanya itu saling menjauh, ini kecepatannya tetap 20 meter per sekon. ini juga kecepatannya masih 30 meter per sekon. Ya, frekuensinya 1500 demikian pekerjaan anda ada 6 jawaban yang saya tunggu, tidak usah pakai cara dan mudah-mudahan dengan cara ini Anda bisa menguasai kompetensi tentang efek Doppler. Sampai jumpa pada video berikutnya.